Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, channel Indonesia Camera. Oke, okay, kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah Di sini saya akan membahas tentang lensa Canon 2415 IS USM. Oke, okay? buat kalian yang belum tahu IS USM atau apa, kalian bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Di situ ada penjelasan penjelasannya tentang IS USM STM. Jangan hmm. berlama-lama, langsung aja kita.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 dan lensa L series. Di sini lensa termasuk lensa zoom, lensa zoom Canon Oke? Okay? Dengan focal lens 24-105. Dan bukaan terlebarnya itu 4. Jadi dia masih termasuk bukaan yang kecil ya. Jadi terlebarnya itu masih 4 di sini, Yang paling besar. Di sini ada lens bukunya dan di sini tutupnya seperti jadi dia beda sama bentuk-bentuk lensa yang lainnya Yang kayak untuk lensa, untuk lensa Canon itu Lensa Canon yang lima puluh atau yang lima Atau yang ulas, namanya ulas Kemarin ya, lensa lensa ya, Lensa zoom ini termasuk lensa is USM di mana sudah dilengkapi dengan ultrasonik model. Jadi untuk penjelasannya lebih lanjut kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Jadi dia kualitasnya sudah stabil. karena ya. dilengkapi material stainless itu dia lebih stabil. Dan di sini udah ada switch untuk autofokus atau manual focus Kemudian so, ya. di sini udah ada untuk on or stabilizernya dan saya dilengkapi dengan ring zoom dan ring focus okay. dimana yang di bawah ini untuk zoom yang atasnya untuk ring focus oke okay. dan saya didesain untuk kamera di rumah dan bisa digunakan di booster untuk bukaan terbesarnya kan 4 dan dia 22. Di sini untuk tutup lensanya ukurannya 77 mm. Jadi kalau kalian kehilangan tutup lensa ini, kalian bisa beli tutup lensa yang tutup lensa yang universal dengan ukuran yang sama. Di sini udah ada keterangannya, ada tulisan 77 mm. Ini untuk keterangan ini udah ada bernama dua lens zoom ef dua ratus puluh ini satu barang yang untuk kalian gunanya ini serinya. oke buat kalian para fotografer bisa juga kalian pakai lensa ini untuk kalian Yaitu harga lensa 24105 ini harga barunya masih sekitar 15 juta Dan untuk harga secondnya masih sekitar 10 juta Jadi Bisa dihabisnya tadi kan baru, dan itu tergantung dengan kondisi lensanya Kalau lensanya masih bagus, cuma minus betonak aja Dia harga dari harga baru sama secondnya nggak hampir terpaut jauh Karena kondisinya masih baru bagus seperti baru ya. tapi kalau kondisinya udah gak terus kondisi fisiknya udah gak terlalu bagus itu masih sekitar ya dibuat di perintah ya. kemudian untuk lensa 24 ini bisa paling untuk, untuk travel atau untuk bedding atau tapi kalau bedroom yang bukaan 4 ini masih kurang rekomen ya kalau untuk mulai ya, ya, ya masih segitu ya. jadi kalian masih peralatannya juga tapi kalau dipakai untuk si hari, -hari kayak harinya -hari itu masih matahari itu masih terang benerang itu masih juga itu masih bisa hasil yang cerah untuk foto bokeh dia masih bisa jadi untuk foto bokeh ini dia bisa menghasilkan bokeh tadi spesifikasi dari balon saja adalah dengan kualitas lompat 35 bisa diisi sampai 35 dengan jarak yang tak jauh dan buat kalian yang mau beli bisa langsung di website terima kasih sudah menonton jika ada pertanyaan jangan lupa komen